Robert Leslie Graham, pembalap asal Inggris dari tim AJS Porcupine, adalah pembalap yang mencatatkan diri sebagai juara dunia pertama MotoGP, yang dimulai pada 1949. Dia juga seorang pilot pesawat tempur Inggris saat melawan Jerman pada Perang Dunia Kedua.